Yeah, Before Caland, yeah Baggy, la Kau dah crash Wafit wave, wave malah cash Padang bagu takkan cair Sebelah badi badi baik Bawa balik kau punya Naga busuk ku tak tahu Dah sama tempoh pas, Sudah basi tak boleh simpan Before landing dah pastikan Ruang kat atas ni dah cukup selesa Ruang katnya tak boleh teka Kes kau dan aku ni pun dah jauh beza Radenor, Radenor, Radenor Mata kau tak lena nampak Berkilau bukan botak Walau yeah. sampai kau yeah. pernah yeah. Honestly babe Hasil cana kau tu tetap tak akan ke mana Snorbao oh. company call Minta sign nak ditaja mm. Tak nak break biarlah juga percuma mati tak merana mm. Penat back, biar je pergi mati roadstar dan merata.